teman-teman kita dapat dua hewan nih teman-teman yuk kita lihat kita dapat dapat hewan apa nih teman-teman wadidaw kita dapat macam tutul teman-teman wow wow wow ternyata seru sekali ya teman-teman berburu mainan kita lihat lagi yang satu ini kita dapat apa wow ternyata kita dapat dino teman-teman ini tiriks teman-teman warnanya hijau wadidaw Ayo kita simpan hari ini teman kakak berburu mainannya teman-teman hari ini kakak berburu mainannya di kebun sawit loh teman-teman sepertinya seru sekali Yuk kita cari mainan lagi bersama kakak Wow teman-teman lihat itu nggak apaan tuh ya Yuk kita dekat kita mau lihat kita dapat apa lagi teman-teman? Wow. Wadidaw. Kita dapat tiga teman-teman. Wah seru sekali ya berburu mainan. Kita langsung dapat tiga mainan teman-teman. Yang tengah kita dapat dino lagi teman-teman. Ini dino warna merah teman-teman. Warnanya merah dan hitam teman-teman. Dan yang satunya kita dapat hewan jerapah teman-teman. Wow, seru sekali teman-teman. Dan yang terakhir ini kita dapat wah, ini hewan anjing teman-teman. Anjing yang selalu menggonggong-gonggong itulah teman-teman. Wadidawa diu. Wow, kita sudah dapat lumayan banyak nih teman-teman mainannya. Yuk, temani Kakak cari mainan lagi, guys. Siapa tahu kita bisa dapat mainan yang lebih banyak lagi, teman-teman. wadidaw seru sekali berburu mainan hari ini. Wah, ada sana. Kita lihat ayam, teman-teman. Wah, hihi. Hi. Wow. Apaan nih teman-teman? Wah, kita dapat harimau, teman-teman, dan juga jerapah, teman-teman. Yuk, kita ambil. Kita ambil. Oh, salah ya. Kakak tadi salah sebut. Ini hewan zebra, teman-teman. Ini kuda zebra, teman-teman. Dan yang satunya lagi, kita dapat harimau, teman-teman. Wah, seru sekali, teman-teman. Yuk, kita simpan. Moga saja kita dapat mainan lagi yang lebih banyak. Gua didiu. Yuk kita cari mainan teman-teman Wah mainan kita sudah banyak teman-teman Nanti kalau kita dapat mainan banyak teman-teman Kita bawa pulang ke rumah ya untuk kita maini Yuk kita cari lagi Wah mainannya Hari ini kakak berburu di sore hari teman-teman Lihat tuh teman-teman Semuanya pada becek karena baru sudah banjir loh teman-teman Wadidaw Ini akar sawit teman-teman. Kakak lagi di bawah pohon sawit nih. Yuk kita cari mainan. Wah, kita dapat lagi teman-teman. Kita dapat langsung tiga loh. Wah, kita dapat zeb... kita dapat dinosaurus teman-teman. Wadidah, kita temukan lagi dinosaurus. Yuk kita simpan teman-teman. Lihat nih teman-teman, mainan kakak sudah banyak, bukan? Dan kita dapat wah, ini sih si raja hutan teman-teman. Ini adalah singa teman-teman wow, Ini hewan singa teman-teman Dan yang terakhir ini Wow kita dapat temannya T-Rex teman-teman Ini dinosaurus juga loh teman-teman Wadidawadidiu Wow wadah kita sudah penuh nih teman-teman Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Di channel Toy, Toys of Mainan Dadah